Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun Rp1.752,39 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp1.898,34 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.074,90 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.124,80 per kilo sawit umur 7 tahun 2207,75 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2268,77 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2322,15 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2376,59 per kilo, sawit umur 21 tahun 2275,55 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2264,11 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2254,58 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2159,26 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2106,83 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp10.481,29 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.838,66 per kilo, dengan indeks K90,94 Sekian harga sawit untuk tanggal 5 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.